di sini gue mau cerita tentang bab yang hampir terakhir ya di kelas 3 SMA yaitu bab tentang teori evolusi cukup aneh ya ketika bab tentang evolusi itu ditaruh paling akhir ya mungkin ada pertimbangannya karena evolusi itu sendiri merupakan kayak keystone kalau gue bilang keystone itu apa sih keystone artinya kalau diterjemahkan kayak wah batu kunci batu kunci awan jadi kalau lu pernah lihat kayak ark atau apa sih ark ya ini kayak E, lengkungan batu-batuan yang di jembatan lah misalnya. Nah kun e, batu yang paling tengah inilah yang sering disebut keystone Artinya apa? Kalau lu pengen bangun jembatan, inilah struktur yang lumayan kuat ya. Kalau untuk jembatan keystone yang lu lepas semuanya berantakan batunya. Makanya Nah kalau dalam dalam ilmu pertukangan kebatuan, hmm, itu adalah kiston itu adalah yang paling penting. Sama seperti evolusi statusnya adalah keystone untuk teori dalam evolusi. Oke, okay, sekarang gue mau cerita dulu yang bagian pertama adalah mekanisme evolusi Nanti kita akan cerita banyak tentang sejarah evolusi Oke, okay, sekarang kita fokus ke mekanisme evolusi dulu ya Jadi gini, ada suatu pertanyaan Nomor satu gue terus dulu uh, Misalnya gue lihat ada hewan di laut yang bentuknya kayak gini Terus muncratin air di palanya Ada matanya Oke, okay. lo lah ini berarti paus Nah, hewan yang kedua itu adalah hewan Wah Lucu yang kadang-kadang di hutan tuh sering dianggap lucu Tapi berakibat fatal buat yang bilang lucu Karena ini beruang Beruang waduk lo kayak babi Yaudah anggap aja ini beruang Nah sekarang dari paus dan beruang Kalau lu lihat pasti agak aneh kan ketika bilang Eh dua, dua hewan ini berkerabat lo atau dekat lo ah, Dari mana paus itu hidupnya di laut kok Sedangkan beruang itu di hutan atau di pegunungan Tapi kalau kita lihat di sini Kita lihat ya eh uh, pertama dua-duanya punya apa iya kalau lihat dalamnya dua-duanya punya paru-paru oh iya bener juga ya karena paus itu tiap kali dia menyelam dia harus kembali lagi permukaan untuk menghisap oksigen dia nggak seperti uh, ikan yang punya insang dia punya paru-paru oke apalagi kesamaannya di antara si paus sama beruang dua-duanya itu adalah vivipar apa tuh arti vivipar yaitu melahirkan anaknya loh paus emang coba lo cari seluruh dunia ada nggak telur paus nggak ada yang ketiga, dua-duanya, ayo apa lagi, punya rambut. Loh, emang ada paus berambut? Ada. Maksudnya, rambut yang pada paus itu sudah mengalami yang disebut rudimenter atau penyusutan. Sebenarnya kalau kita lihat itu ada. Dan kalau lo lihat, bagian belakang dari ekor paus itu mirip dengan kaki belakang dari mamalia darat. Oke? Okay? Nah, berarti yang tadinya kita pikir paus dan beruang itu enggak ada sama-samanya Tapi kalau kita lihat secara detail itu pasti ada berapa tadi tuh? Satu, dua, tiga Ada tiga ya, cirinya ya Oke okay. Nah, sekarang gue mau kasih satu contoh lagi Misalnya di bawah Kasus nomor dua deh Ini gue hapus aja dulu Di kasus nomor dua, kita ngelihat ada hewan yang di malam hari keluar Sering dianggap ini adalah vampir Walaupun ada juga sih, memang kelelawar pengisap darah nah, Tapi vampir itu buk buka, bukan bukan oh, cowok kulit putih Main sama cewek, terus lawannya beruang ya nah, itu satu film yang enggak <laughs> Oke, okay. nah kelelawar ini Kelelawar Kalau gue bandingin sama ambil deh, sama burung Kalau gue banding sama burung burung elang deh, salah kayak gini nih. Nah, lo kan mikir iya sama lah orang dua-dua punya sayap dan dua-duanya juga uh, habitatnya di, di di udara kan, Areal namanya, aerial. Tapi kalau lo lihat, sekarang gue coba bandingin. Kau tadi kan di sini adalah perbandingan antara siapa tadi si Beruang sama si paus kan. Sekarang gue coba bandingin di sini bedanya antara, oke, okay, gue gambar lo, nih gue bikin lambang lo deh, supaya gambarnya gak ribet. Ini lambang buat si Batman, eh Batman. Buat si kelelawar dan satu lagi adalah nih lambang buat burung. Nah, sekarang apa aja sih yang beda? Oke, sekarang di sini walaupun dua-duanya punya apa? Punya paru-paru ya, tapi paru-paru di kelelawar itu cenderung hampir mirip dengan mamalia darat lainnya. Dan sedangkan si burung itu punya pundi-pundi udara tambahan pada ruang paru-parunya ketika dia menghirup udara ketika dia terbang. Yang kedua, si kelawar ini ditutupi oleh sama seperti ini ya mamalia ya mamalia si paus burung, itu si rambut si rambut lagi uh, organ namanya rambut nah si uh, elang atau masuk kelompok burung itu ditutupi oleh bulu jangan jangan beda ya eh jangan salah ya ketika lu bedain rambut, -rambut. kalau rambut itu bentuknya kayak ada uh, follicelnya gini nah kalau bulu itu ada kayak ujungnya dan ya ada kayak rambut-rambut uh, tipisnya nah Lanjut, apalagi iya di mulutnya untuk mencerna, kelawar itu punya gigi bahkan diibarkan pada vampir itu kayak taring. Nah, sedangkan pada burung itu nggak kan dia adalah punya paruh terakhir ini. Viper kan mereproduksi uh, dengan cara uh, ya beranak dan si burung itu adalah ovipar, jelas beda karena dari si uh, kelelawar ini dia masuk kelas. Kalau di taksonomi, mamalia, sedangkan elang itu dari kelas burung atau aves Nah sekarang, buat apa sih? Gue ngebandingin ini nih, dua contoh Satu uh, adalah si beruang sama paus Yang kelihatan nggak mirip, ternyata dalamnya mirip Sedangkan contoh nomor dua, kelelawar sama elang Yang dari luar kelihatan mirip, ternyata dalamnya beda Satu mamalia, hewan menyusui. satu lagi burung atau aves Gue uh, bercerita tentang hal ini karena satu hal Yang pertama adalah kalau gitu spesies itu bisa berubah dong, ya kan? Karena gue tadi menggunakan kata berkerabat. Nah, misalnya, oh kalau paus dan beruang itu dalamnya sama, mungkin kak kalau dulu itu jalurnya seperti ini. Misalnya ini adalah paus dan ini adalah beruang, berarti dahulu ada leluhur bersama atau common ancestor di sini, ya gak? karena dua-duanya punya kemiripan kan? Oke, Sebaliknya, nih pertanyaan satu ya Sebaliknya, gimana kalau kasusnya si ini nih Kasusnya adalah si beruang, uh, sorry Elang sama kelelawar Mungkin enggak, dulunya mereka adalah Ya, nah berpisah kayak gini Misalnya ini adalah elang uh, Dan ini adalah si tadi Kelelawar itu Mungkin gak tadinya mereka Mereka emang berbeda leluhur atau nenek moyang Tapi mereka jadi mirip karena habitatnya sama Iya itu pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik kita ya Ketika kita melihat diversitas Nah berarti jawabannya Gue ke lembar berikutnya karena ini udah penuh Oke tadi pertanyaan sebelumnya adalah Mungkin gak sih spesies itu berubah? Spesies Dapat berubah seiring dengan Waktu okay. Siring Dengan waktu Nah sekarang Apa yang membuat spesies itu bro? Inilah yang dijawab oleh teori evolusinya Darwin Jadi teori evolusi Itu bukan cuma sekedar Manusia itu keturunan dari monyet atau apa Enggak, teori evolusi Darwin itu Berusaha menjelaskan kenapa sih banyak Diversitas kayak tadi kan ya kalau lo lihat di seluruh dunia itu banyak banget jenis-jenis spesies. Dari mana mereka berasal? Apakah mereka ujuk-ujuk itu ada? Apakah diturunkan dari alien atau dari mana? Nah, yang menjawab tentang diversitas itu adalah teori evolusi Darwin yang selama ini kita terima. Sebetulnya teori evolusi itu simple. Cuma terdiri dari dua hal, yaitu mutasi dan yang kedua adalah ini dia seleksi alam. Nah nanti kita akan akan lihat bahwa mutasi itu menghasilkan variasi dan seleksi alam itu menimbulkan spesiasi Tapi itu di babak berikutnya e, Berikutnya yang terakhir mau gue bahas sini adalah Satu hal Definisi dari mutasi Mutasi itu kalau gue mau tulis itu terjadi secara acak Artinya apa tuh secara acak? Jadi Tiap kali lo naik motor atau berjemur di, di teriknya matahari itu ada berapa persen kemungkinan sel-sel itu termutasi Tapi kenapa lo gak berubah jadi wolverine atau lo gak berubah jadi cyclops Karena 97% DNA itu adalah junk DNA Jadi mutasi terjadi di daerah 97% yang tidak menggoda protein Nah karena terjadi secara acak di dimana bukan, bukan cuma di organisme tapi di suatu populasi Dan akan ini dia menghasilkan variasi-variasi dan berikutnya variasi-variasi tersebut itu akan mengalami seleksi seleksi di sini bisa dua ya seleksi oleh manusia yaitu buatan yang saat ini yang kedua adalah seleksi oleh alam apa ini personalisasi buatan contohnya apa contoh gini deh sepuluh ribu ton yang lalu itu lo pasti nggak akan melihat adanya anjing cihuawa anjing saint bernard anjing dalmatian semuanya adalah ini dia ada yang tahu ini nama latin buat apa kanis lupus artinya serigala sepuluh ribu ton yang lalu bisi ya itu nggak ada anjing anjing kayak sekarang nah karena seleksi buatan dari manusia plus alam juga jadi banyak jenis anjing anjing yang uh, uh, apa, Terjadi secara rentang waktu tahun Sedangkan seleksi alam, contohnya apa seleksi alam? Banyak, spesies yang ada saat ini Spesies yang ada saat ini adalah contoh dari saat ini Contoh seleksi alam selama 4,6 miliar tahun bumi itu ada Oke, itu ya Nah, berarti sekarang gue mau ngambil kesimpulan sebelum gue tutup ini Ergo atau Uh, kalau gitu, itu bahasa Latinnya. Yang A, ini dia. Penampakan luar, yang sama, kayak tadi ya, si paus sama ikan ya, bisa jadi. Oh sorry, penampakan luar sama seperti kelelawar atau si apa burung tadi, bisa jadi tidak berkerabat atau berkerabat jauh. Kayak gini deh, lo sering kan ngeliat Eh si ini mirip lo sama ini, tapi ternyata diruntut Oh enggak, bukan saudara gue, ya mirip aja gitu Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua Dua spesies Kebalikannya ya, yang terlihat beda Dari morfologi luarnya Bisa jadi, apa? Iya betul, contoh paus dan beruang tadi Bisa jadi mereka berkerabat dekat sering kan kalau dalam satu keluarga nih rambutnya keriting semua eh ada satu yang rambutnya lurus nih anak siapa anaknya tukang kebun enggak tapi emang genetik genotip resesifnya baru keluar nah kita lihat ya contoh yang terakhir kalau lu mau tahu di sini contoh diversitas di diantaranya hidup pernah tahu namanya hewan ini nanti gue jelasin di bagian biogeografi tasmanian tiger ini hewan yang ada di australia dia sangat mirip bentuknya kalau dilihat dari luar itu dengan anjing biasa anjing rumah yang biasa tapi ternyata kalau kita lihat di, di internalnya anjing ini masuk mamalia ma e, placenta Artinya e, janin atau bayi anjing itu dia kandung oleh ibunya sampai gede baru dia dilahirkan Tapi Tasmanian Tiger dia masuk golongan e, mamalia juga tapi marsupilia Yang disebut hewan berkantung Jadi janin si Tasmanian Tiger bayinya itu ketika keluar itu belum siap untuk hidup tapi dia masih di dalam kantong sih induknya. Nah dari luar aja mirip, tapi di dalam ternyata beda. Nanti kita jelasin di biogeografi bahwa di Australia itu suatu benua yang unik banget di sana itu terdapat evolusi-evolusi konvergen. -evolusi, uh, Wah apa tuh kalau orang off Ya udah nanti aja kita bahas Oke Untuk pertama ini pembukaan Gue jelasin secara singkat mekanisme evolusi Dan pertanyaan-pertanyaan simpel Apa sih yang membuat orang itu berpikir bahwa spesies itu beda Berikutnya uh, gua akan ngebahas tentang mekanisme evolusi secara detail Oke okay? Kita stop dulu sekarang ya